Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum wa ala al-'ali I oh. said, insya Allah wabarakatuh. sabit Allah a'sal Allah amin Allah ansal syafaat al -Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma Netsing lewat Mbah Soleh Darat, ya itu dikisah ke Melayu uh, Ceporo ini. Ya pulau ngaji karo bahi Abdullah Halim, Abdullah Halim ke Ceporo. Mbah Abdullah Halim Ceporo ngaji karo bahi Muhammad Anwar, malam ini. Di Jepora mana? Beliring? lah kebetulan bulan ibu nanti peribuan ibu jam mau ngembakian bagi Allah hadir ibu Kok bisa nih bahkan Allah hadir ngajirin bagi Anwar Pekalungan ibu? Rosi ngalap barokah Ngalap barokah Mahdi tisang ini bagi Anwar Pekalungan ibu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 lain yang mau izone tak tengah nompak setapat nyabrang kali orangono jembatan ini jembatan bosan Nekapan Jamwalu nembi koyan padang, nekapan misasan bus petung. Beribu. Lamba Abdullahi beribu. Sambil ini bahagi Haji Muhammad Anwar bin Soleh. Nanti sambil kita malu sambil ini bahagi Anwar. Lamba Anwar Muhammad Anwar bin Soleh sambil ini bahagi Haji Edris. Sekitris jam saling suruh, sekitris yang ini bakso legaran, bakso legaran ibu ini ibunya i karim, i bik, i bik, i bik, i bik, i bik, i bik, i Lamba darat saat ini Syeikh Ahmad Zaidi Dahlan, wong Indonesia, tapi nang Mekah, dimana ini dahukat, se, Syeikh Ahmad Zaidi Dahlan itu wasgama ini jauh ulama, belang-bang sangat terkenal nang Mekah. Dan Syeikh Ahmad Zaidi Dahlan saat ini Syeikh Osman bin Asad Yati Syeikh Osman saat ini. Imam Abdullah bin Hijazi as bin ash Imam Sharkowi. Imam Sharkowi santri <tori> Imam Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hakim. Imam Muhammad santri Imam Ahmad bin Muhammad. <tori> Di Ahmad, jujur bapak Ahmad Muhammad boleh balik Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad santri Imam Ahmad tapi bin Abdul Latif al bashbishi Imam Maghrabullah bin Husi, saat Imam Ali bin Ibrahim An al nur al-Halabi Imam Ibrahim, saat Imam Nur Ali bin Yahya al-Zaydi Imam Zaydi, Imam Zaydi dikenali, saat ini Imam Syabsu Ramli Muhammad bin Ahmad Imam Syabsu Ramli, saat ini Syekh ul-Islam, Imam Zakaria bin Muhammad al-Anshori Ya wish. tepung dengan ini ma'ni tipodoh Kodokaranda-kodokaranda-kodok <tif> <tif> tepung ini Tepung ini, kadang-kadang ternyata di seh, bisa kalian lihat? Al-Tamsari Sekedar Lagi Lanikilah, besok ini yang saya bilang ber... Kita anda lagi Ngucali kaji Nabi Muhammad Sallallahu wa alaihi Wasallam. Tanpa mereka Mululam bagi saya, aduh pahad Nyung diwiyo Sama sekali tak ini bisa luruh kaji Nabi ku anggah Orang bisa luruh kok temu, gini ngomongin Dasarnya apa kok aneh? Kita gitu kadang nasib di ngusnongin, ya Allah Moga-moga kita angshar syafa'at di kaji Nabi Amin Sahabat Anas bin Malik Langsung di Tari ini Ngertos diri kaji Nabi bahwa Sahabat Anas Arab di G.I. Siapa? Bakal disakati, tapi dia di pinggung pak bilang, belum Kita bola bali, bola bali, kita kemeja yang fatihah. Najib fatihah atau au? fatihah oh, kok no. ada? <coughs> <coughs> Ototnya bos, ketika ketiwa dasar. apa? kem, girl, <coughs> okay, okay, okay, bahasa Inggris, the girl, <coughs> <coughs> yo bahasa Inggris ya? hehehe tok gel luah orang fatih yang sih luah biasa gitu mat nyong seneng mojo pada orang ini mek mehansal ternyata kajina bimis utamung tigur tempat si jinan sirotol mustafin kbk rinah mizan pindulang haut saya tidak akan meninggalkan tiga tempat ini untuk umat untuk menyediakan bagi umat umat di dalam kiamat nuru ke agak laun <tuk> jaraya nabi ini jadi, nggih kanthi ngaji ulama, ulama, ulama. sampun surat suara. surat suara. Uh, ayat 116 ya. Yeah. Hmm? Sama laho oh ya ya satu sama ya um ajrini ajrini sin yum in ajri illa ala rabbil faqta billah au billahi minasyaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأردمون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشؤون wa maa ana in ana illa nadhirun mubin faddaqnumaboddaqwa in allah wa ati'un wa ati'uni lanto Anuk minum, opo to iman soq pingsung kafir laka manik sion, watta ba aka hal anuk eng al al galuna soq wong wong kam, lue asor, olak jau soq nuh wama il milan opo, wama lan opo ilmi utawi wika worq insun, bima klawan, lima kalu klan, olai olos al iku yak maluna, iku sopa al iku yakmaluna maluna ikupodong ngamal soq al galun. In isabuhum ora onak utawi isape al-abdalun illa ala rabbi Kejobo ingatasi pengeran insun laut tashkuna lamong meruk sobo sirogabe Wa analan ora onak utai inksun iku bitori tilmuminah iku wong kang iman In anah ora orang utai insun illa nadhirun kejobo iku wongkang meden-medeni Mubimumkan terang Satu sepuluh Satu sepuluh Pulau serokabe podro takwa marang Allah Ta'ala Lansirokabe podro toat marang insun Satu sekelas Nariko komen abino didawiko yang mungkono Komen abino Podro mangsuri celatu Oko pantes Insun kabe iki percoyong marang siloh sedeng wong-wong kang podo malu siok wong-wong kang rendah-rendah tukang jahit, tukang sepatu, lan sepatane satu serolas opo pengertian ingsun, ingsun orang ngerti, tumerap opo bocati tidak akit ning wong munggung kang podo malu ingsun, ingsun orang diperintah niti-niti penggalai menungso, ingsun namun diperintah ngajak-ngajak kemarang -ngajak menungso, tunggu marang iman jadi sih, jadi pokok iku iman ora pok penggawian satu setelulas ora onohi sapi penderet-penderet mau kecoboh atas pengenang insun Allah Ta'ala dirikan bakal males wong-wong iku umomo sirokabih podong roh dhudu'i perkolo sirokabih mesti ora podo nyelau ngarang wong-wong kang lho podo rendah-rendah iku <tuh> <tuh> Nabi Nuhku seterang-terangan Aku ku yuran jaluk Upah opo-opo, Sumpahin ya ibu Kusi Allah aku lururi dari Allah Mulam Aku ngejar-ngejar boykabek yang lururi dari Allah Ewa semono, Malah ora Orang itu Kontakwa way takwa marang Allah <tuh> Lewat dia marang Allah di dalam perkorosi to an. anu toh wasiatku, anu toh haran wasiatku. Di anu wasiat aku simuk kandah kemarin gue Anu anto di kolosan niki pulosan jantan-jantan eh karena percaya gue sih bahwa besok gue luruhkan sinabiki aneh kita orang iso orang iso, orang iso orang iso, orang iso orang iso aneh aneh, bangunin gemedi, bangunin orang iso ingin Temukan, baru kau haruasi aku, No, no, kau ngomong bawa cowok, cengkang cengkung Aku mau dimakan kamu, wong iman Kalau bikin wong sing bawa tukang sapu nah itu kan beja itu orang lain kerjaan kita kok gitu udah apa gue gue menurut mereka menurut kalau menurut kok gue jadi orang rendah-rendah lainnya langsung besoknya mempakat-pakat tangki pakat TOS yang nama saya sedulnya sebenarnya ya orang-orang S. itu ada orang aku SS MM. M.M. <tuh> Kok konek lu ga lu? Kue si milu ke ya tadi lo kek yuk. Oh biayi bodol, sarungnya kemet-kemet. murah murah-murah, tukunnya dongung di pasar. Orang-orang no kelambi, sing tukunan boso. Nusak dua. <tuh> paling bolong-bolong aku apa sing penting kan aku iman, ini pilih mau ke iman. Masa saat itu si diru sugi-sugi. Nih si sugi, diranggul, leh si pelarat. Orang di lirik, orang di berantem, ya kumpah ya orang beres. Justru nyong senangnya harus si pelarat-pelarat. Mula sefans kok jadi pelarat-pelarat, tak senang nyong gini nah <tuh> si pelarat nyata kan disawai <tuh> tapi nah suki nya udah disawai kalau suki nya ngawai beri nah pelarat kok si pelarat ngomongnya no nah, aku ibu lang pelarat tapi nah suki ngomong pelarat ya pukul pun pelarat temenan gue ya. oh <tuh> justru uang si berdadur mesti ya lu si, cerita kok okay, kita. Imam Waski, Imam waski ini, Imam Waskigi, setempur Waskiko, setimun belum bunuh, no. weruh tembus pandang. <tuh> imam Waski weruh orang setan, joget, orang ujoh. Waduh. Wudyo dong, joget, <tuh> nangasin, wah wajib, setan, wajib, no. wajib, Imam waski ngarap si olog do wiritan, eh tan, gue antepan temen? gong mau nongsi wiritan oke, kok mani joget udah gini, apa roti? aku roti, gak bisa nih. Iki do wiridyan orang bodoh karo hati nek ada orang bener Do tapi, orang bodoh karo hati nek Apa yuk? Nah si ngomotiri semua? Si tak ngomotiri uang si ngajiru musyik Lah ngomotiri ini uang wasi Uang si ngajiru musyik piyok Wiridyan ini beneran, antes baik itu disurban yang ini dia seolah-olah, masjid masjid sih, ngorok imam masjid, lah, tak ngerti kuih, mas pasti ngorok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 kira-kira mau -kira setan sampe mati, <tuk> jangan setan ngomongin wasi, <tuk> pake waski aku penek merek mongsi turuk ini aku nek kena napase gue <tuk> aku kobong mulanya ngeramani merek kira-kira miridane -kira, banggu apa bak, kira -kira eh pak kira-kira cembung emok bawa penawannya mana emo ya apa Salah Salah Eh, kamu mau Ini Kita satu menit, satu menit, satu detik Satu, Salah, salah Apa? Salah, salah, salah Orang nomor berarti saya gigit, ibu aja bisa si ibu aja lembut, aja lembut ikut gua sampai apa ya, saya minta apa? Ah, ah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, suami-suami Orang dia milik yang baru. Wih, vitamin apa? Wih, vitamin kami? Cari setan. <coughs> Wih, awan dulu, waktu ngaruh di. Lah, tapi isinya menyempatkan diri sholat, ring pececa, mata. Krono. <coughs> Saking saya, eh, kaya. Lebih setan kalau wong usianya berkali berat. Tapi isi lem menyempatkan sholat bersama Habibah Krononya bergaya ini Pak Gunafa nabak koi anak-anak yang berkunjung ini setan putih Setan mudi Disampainya pilih putih setan gita mudi Orang oh, samir itu Tunggu bersihkan Tapi sampe lor, lor pun disek, lor mudi Lor waktu lor di <koro> Terus, sembahyang jangan receh, layakku setan putih. Soalnya, aku harus ngerti ke, nek jom, nengok kita Berarti, ngerti ke, cari soto so, soto, so, ngerti Terus, kamu, cara, kamu, Turu, ayo, turus, <tik> catch, cari, cari. Aku, Oh, berarti, setan, hmm. <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Orang-orang dikauh kiyahi Berarti kiyahi Kauan itu kan Luruh dikisi Pertahun Belum saat agak pesingguin bujuk Itu kalau luruh dikauh patuh Alhamdulillah Atau seneng isi S3 Aduh nyok, saya S3 Orang-orang dikauh Bapak ini apa turun dikirai diri kaiki ya maksud apasih bos suki pegawai suki ya orang biasa-biasa si milu kan kalau kopi ajarin nabi no akurat si penting aku bing ya Allah iman karunyong Jangan orang ini yang positif ya, mampir Pak Imam, si Pak Ora, Pak Ora, 60, 30, 30, kudu 30, 30, 30, Ojo, ojo, 30, 30, karena ngomong sing Orang 30, 30, lah 30, 30, 30, 30, 30, 30, mati, wasiat 30, 30, 30, kuen te padan kalimah la ilaha illallah ping loro umpama bumi pitulange pitundoke nang tanganmu cici la ilaha illallah nang tanganmu kuwe utomo ta la ilaha illallah ardine Ojo dipengkat dunya sudah jenuhnya pak tiga puluh dosa kakek ini nombor 10. Lalu tu, nikipar, sohbet, Muhammad, isi, do, kumpul... tuh bahasa tekanan, niki sahabat kali nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, isi jangkupis, do, kumpul 4, saja kajilapi, toko 4, 30 jam Lah jam 30 jam 4 jam 4 ini saya diketimbang siapa yang napi no krono wah ilah zaman kan lumayan so pasti keti jajan dia yeah, napi no mukaten, kono ngom, pasir karena ini lu akan jadi napi sih lega wong onowong yaitu sakit di pasir ngau cukue. cukue. cukue itu bagus sekali yaitu diseret kelawan supro asli wah blang Nemu ini dengan kerumah ini ditarik, sorbanin kaji nabi ngomong harus apa tuh? Eh, PKP PKP, pakai negor sih, korang. Tiga kali kau gini, artinya kau rakit nol. Gua nggak bersutro asli nih, botol. Eh, gua nggak ngabis, gua nggak nang sumarku. Ye, ye, habis tuh week. Kaji Nabi Mantul, Nabi Nuh iki wasiat mana, Jangan, nah, disamping ini mau, Nabi Nuh disamping wasiat-wasiat yang mau, Nabi Nuh nyegah karwana ini. Kau yang kau ngeduhi, sangkong. Oh, kau bohong. Songkok musyriklah bohong, songkok lan bohong. para sahabat saja, kaji nabi menawi musyrik. Engkau bohong, di tuh bohong, di tuh tuh bohong. Musyrik karan gemedi, gemedi apa, Pak? berasa Indonesia berarti apa masis sombong sombong ya nah, sombong kue ojo musri karo sombong ojo musri karo sombong kau masih nabi nur karo mana ketika orang mati kau sekarang nabi kerti lah wajud neorawayu orang apa kau seketika masih hati langsung zaman beri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 Lima puluh pulau ribu sembilan sing api puluh enam, tiga api enam puluh enam, tiga nekapan pulau puluh bagian sing api ini puluh enam, tiga ratus enam puluh enam, tiga ratus enam puluh enam, tiga ratus enam puluh enam, tiga ratus enam puluh enam, Pak oh, sih api semua jalan Sering. Sering diinduku, orang ini oh, ya, <coughs> saat ini ke, don't, don't it, bro, <coughs> kendaraan kalau saya ini ku nabi kendaraan aku, mobil sing api api saat ini naik dan ziarah mereka mah mobil di sini, tak terpakai mau gogoh, sempat bisa mobil api, mobil mobilan Lah mobil mobilan kan murah, paling satu senjuta mobil. Lah menarik kita mau api nih usah jadi asalkan di atas nyapi, ojo me ojo kalah karun kocok yo bong menei pak yay ginep pergi atau kocok-kocok pungan si ginep pergi bina gina gie wah gini kita apa lapa buatan sedo ini ku peripun kan <tuh> si nabi si sombong mi peripun masyarakat nabu jubur si sombong ku si nentang kebenaran nentang barang sing api Barang siapi tapi ditenang orang ini contoh orang barang, tontonan di rumah ni tontonan gitu, tontonan, lurah, tontonan, jurong, rumah apa? Termasuk pisang, sopong, biji, yang mana, kenyang-nyang pun, dan rebukannya itu, beri penatnya, beri penatnya, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri gampang beri pekiba, beri pekiba, beri pekiba, beri bagi duit pekiba, beri pekiba, Oke, oh, kan dia tiba-tiba lah Gampang lo gampang lo si, Ya Allah mula Waing kana haraman Maka dirubu Ya Allah busi Naik kapan rezeki ni haram Godi sucike Kau kan dia <tuh>, orang dengar Orang jelas? Orang jelas Tawa kawan kok Nggak ada yang dihati Karena ini ya, Orang kena orang Pengloro, pengloro 70, 80, 90, 50, 100, nabi 120, 130, 140, nabi. 160, 170, 180, 190, 100, 110, 120, 110, 120, 110, 120, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, kerjaannya eh, eh, eh, oh, nah. kan, orang pikir di kafe sampai nunggu di kafe, nampak eh sahabat kau layaknya layak, layak. ujian siapa? ini kan musuh-musuh, share share, orang di share, share. di sini nggak sing ngaji jero gini, sing, sing, pak uang belarat, pak uang ngobong, nggak gitu. di sini pelukumnya, tak pada di Nino ngendok karanggo. ngendok apa mana ngendok karena kiai lakuin apa keiuran beres keiuran Nino, ngendok ngendok mana ngendok kei ngendok kei ngendok secepe kok cinta ngendok ngendok kena imam langka berguru kerjaan orang anu lagu orang anak mumpung mau kerja nih di nyobek nak mump, lanyok kan dah lo pelajarin Nino termasuk sah, bukan menurut kaji Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat pagi nanti orang sombong, enggak usah rusak si orang sombong, bangku siapa dia orang, kemarin bangku yang dia orang sombong. Wah, tipak, mun jare rapi, anyar Mobil jare rapi -api, anor ape. yo apik. rapi Ji. rapi iso. iso yo sih mobil kita Gede dong, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, di sini sop, si pingin meh mati <GISITAN> ikutu <Jika> katil katanya <GISITAN> orang di sini itu lebih dari kuburan dari terminal gitu atau gitu dari terminal aku udah ngerti kerjaan Tuhan penting aku ke iman karo aku ini isah umum ilah ala robbil ilah ilah ala robbil Lautas turun, yaiku mengusir balas amal amal Kalau batin batin niku mau, batin batin nih iman orang batin mau, itu kamu amal-amal lahirik. Yaiku nanti Allah ta'ala gusi Allah sengerti. Si Lautas turun, laman koi kape, ngerti? Oh, koi mau bakal iman ngaraku, dalam takuluh makul tuh wama anak pilar muminin, anak pilar muminin. Wow. tadi nolak sehingga orang tak terima asor orang tak terima eh, aku wis iman iyo, tak tombo. tak orang lagi kajian nabi pernah sing. Abasawatawallah Anjaa Awul Ahmad Kajian Nabi seperti Tuhan Kalau penggede-penggede kruish Kalau sebuah penggede-penggede oh, no. Sahabat sih Bantuan Semer pingin Ngembul, tapi Kajian Nabi bantuan kursi Akhirnya Nabi Di Tegur tini kursi Aja kursi ini ku sina channel mo pertemuan karepani, orang bakal iman ku hanya pertemuan pertemuan pertemuan pertemuan do para pertemuan bubar <tuh> lah ikilah sing kudu sing -sukur, sing ustaz sing ora profesi sing bahasa mafati nah iki pernah megang in ana illa nabiyun mubin aku hanya ga peringatan karo koyo ma ana illa mau di ing dalu pikiran alwabi wa allal mukallafin an yukfiru ma'ashahum kanu min al-aqad aiza aw min al-aradin aqbilan tutus kon jampaikin opo-opo sing nek bi iku ukuran maksiat bu kuite wong sing mulya bu kerjaan yang sing baik asor aku ora pengertian wa qad fa'altu wa bi sha'a Allah istita'a jadi bibawil quran ya'jti bad afnia Bis singo-singo Pak Sugih, Pak Orang. Simpenting eh, kapan iman kara aku? Ya Allah. Simpenting kalau iman kara aku, lihat tak tompol lah ini, geng. Mulok kau cocok beda-beda kau, geng. Termasuk singino karena uang sing, liang igu termasuk sombong sing diwasiatin. Dini Nabi Nuh datang putra-putra Lan Siti -sit -sit takin diri kaji Nabi Muhammad Sallallahu wa alaihi wasallam Wasyati nafilo, kertina, Nabi Nuh Orang kerti Sombong lebih Kok kaji Nabi Muhammad Sallallahu wa alaihi wasallam Sakit ceritakin Wasyati Nabi Nuh Sombong Boten sanes wa Kronoh Wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala Ngut Botennya anda Insya Allah Rebunga Rebungi Nerangke Nabi Nuh Diancam Ini Kaum Nah orang yang marah ini Arab dibunuh Nah, mereka jelaskan Nah Ini Nabi Nuh akhirnya Dua datang Allah subhanahu wa ta'ala Menggungkau Amsal diri Allah Amsal rahmat Allah Amsal pelukur yang di masyarakat Allah Amsal syafaat Al-Quran Amsal syafaat Al-Quran Amsal syafaat Al-Quran Muhammad SAW Amsal syafaat Al-Quran Ya Allah Amin ya Rabbil Alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah dirugkillahirrahmanirrahim قدم دعوات يا Allah taala Allahumma inna nas'aluka nutfah Fima jarum naqadir Allahumma inna nas'aluka min khudba Saat nabiqa wa kumadun abdiqa rasul Wa la'udhulika min syarifah Saat nabiqa muhammadun abdiqa rasul Allahumma sallinla Wa ahlana wa awladana Wa jama'atana Minhafa di dunia wa dhabi al-akhirat Ya hafiq layan sayyaman Mi amulanku ya Iifatna wa fatahlana awladana Bimahhabitabidzikrat Inna inna Allahumma yassiru Allahumma syugina اللهم العافيه بدل Allah Polos dari Sami, yang tereng bersaat di Boniki, sangat sangat guru-guru di Bonbon di selimut tetes kemalai, tinggal wudud mawon, tinggal wudud patutan, apa napa orang, -orang, orang, -orang sah putih-putih, pun sedaya kalau ising, kan saya asing, ngaji, kalau isini, izin, penderiku, tapi sing tereng nembot terengaji, ngaji Parang <and |br|> so Yang tiang mengganteng lingkungan lain, ngeusoleha, ngeusoleha si ibu apa, Awek itu bisa tekan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahum Qur'an